Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kreator Indonesia Kali ini seperti itu akan berbagi tutorial Cara edit video Melalui suatu aplikasi yang sangat mudah digunakan Dan tanpa watermark Untuk para konten kreator tentunya Aplikasi sangat dibutuhkan dalam Mengedit suatu video Yang akan diunggah menjadi konten yang Menarik Untuk itu langsung sejak kita ke videonya Check oke langsung saja kalian bisa unduh aplikasi pn ini di playstore kalian bisa membukanya tampilannya akan seperti ini nah untuk mulai mengedit klik, klik tanda tambah yang ada di bawah pilih proyek baru kemudian pilih video yang akan kamu edit pilih panah yang berwarna biru di bawah pertama-tama tentukan ukuran bingkai video sesuai kebutuhan untuk konten youtube yaitu 16 banding 9 langkah kedua buang bagian video yang tidak dibutuhkan contohnya seperti ini Klik tanda gunting yang ada di bawah Kemudian sampai di mana Kalian akan membuangnya Sampai sini Lalu klik lagi Tanda gunting Pilih bagian video yang akan dibuang Lalu pilih hapus Langkah ketiga itu Tambahkan efek transisi masuk Untuk mempercantik video kalian Klik tanda tambah pada video Langkah selanjutnya Yaitu tambahkan tulisan saya contohkan untuk menambahkan covernya, lalu kita edit teksnya. Setelah itu, kalian tambahkan efek transisi masuk dan keluar. Teks: pilih, gerakan, in untuk masuk, dan out untuk keluar. kita akan kalian pilih transisi masuknya, kemudian tambahkan lagi transisi keluarnya. Pilih sesuai selera kalian, ya langkah yang ke-6 silahkan tambahkan stiker biasanya untuk video YouTube kalian akan menambahkan stiker subscribe Tinggal kalian mengetikkan lalu cari selanjutnya kalian pilih sesuai selera kalian lalu klik checklist posisikan stiker ini sesuai selera kalian jika dipandang perlu stiker ini ada di sepanjang video silahkan tinggal tarik saja sama halnya dengan teks, tarik saja. Selanjutnya yaitu tambahkan musik. Nah di sini kalian bisa menambahkan musik efek atau voice recorder kalian jika diperlukan. Akan memilih musik. Lalu saya akan memilih musik sesuai genre video saya. Kemudian menentukan volumenya. Lalu cek terus. Videonya lebih cantik, bukan? supaya penonton tidak bosan tambahkan efek transisi pada video potong dulu lalu tambahkan lalu yang ini apabila tidak diperlukan silahkan kalian klik hapus nah sahabat ditebar apabila di pandang sudah bagus silahkan kalian klik selesai yang ada di atas kemudian pilih resolusi videonya semakin besar resolusi videonya maka akan semakin bagus kualitasnya pilih tanda checklist lalu lanjutkan mengekspor dan video akan diekspor tunggulah beberapa saat nanti akan ada notifikasi untuk menyimpan video ini di galeri kalian nah itu youtuber itulah tutorial cara membuat video yang cepat dan menarik Semoga tutorial ini bermanfaat khususnya untuk para konten kreator yang masih pemula Dan saya doakan semoga kalian menjadi youtuber yang sukses Terima kasih sudah menonton